Harga emas antam di pegadaian untuk ukuran 1 gram mencapai satu juta empat rupiah. Sementara itu, harga emas spot naik satu persen pada level seribu dolar dua puluh enam per onstroy setelah naik ke level tertinggi sejak tanggal 29 April pada awal sesi. Selain emas batangan Antam, Pegadaian juga menjual berbagai jenis emas yaitu emas Antam, Antam Retro, Antam Batik, dan UBS ukuran beratnya pun dijual beragam mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Berikut rincian harga emas hari ini, Kamis tanggal 5 Mei tahun 2022 produksi Antam dan UBS di Pegadaian sebagaimana dikutip dari laman resminya, harga emas Antam 0,5 gram, 559.000 rupiah, harga emas antam 1 gram, 1.014.000 rupiah, harga emas antam 2 gram, 1.964.000 rupiah, harga emas antam 3 gram, 2.921.000 harga emas antam 5 gram, 4.831.000 Harga emas antam 10 gram 9.606.000 rupiah, harga emas antam 25 gram 23.882.000 rupiah, harga emas antam 50 gram 47.680.000 rupiah, harga emas antam 100 gram 95.278.000 rupiah. Sekian harga emas untuk tanggal 6 Mei tahun 2022. Dapatkan ibu e cara berkebun emas secara gratis.